di balik viralnya dancer spot itu. Terungkap hal menakjubkan. Viral karena menari di lingkungan sekolah dengan mengenakan seragam sekolah. Sontak menuai bui dan cercaan dari para netizen. Bermunculan komentar bak jamur di musim hujan. Ya, tentunya komentar yang negatif. Dianggapnya budaya barat telah mempengaruhi anak bangsa. Menusak menarasi muda, pelajaran keberadab, dan seterusnya, dan seterusnya. Adalah siswa SMP Negeri 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat. Yaitu Devina Anindita. Dan Kesha Aditya Putra Winardi saat dance setengah pilaf terlihat saat menari Devina Anindita dan Kesha tampak kompak dan energik. Dance spot itu sendiri merupakan bagian dari cabang olahraga. Lalu Devina Anindita mengikuti ajang tersebut untuk mewakili sekolahnya. Kemudian Devina Anindita dan Kesha Aditya Putra Winardi berhasil menggondol medali emas. Perolehan medali emas oleh Devina Anindita bersama rekannya tentu menjadi kebanggaan untuk sekolahnya. Bahkan bisa disebut bahwa Devina Anindita anak yang berprestasi, sebab dance dancepot yang diikutinya tergolong sulit, bahkan tidak semua orang bisa selincah dirinya. Meskipun ada yang kontra dengan dance dancepot yang diikuti Devina Anindita, bukan berarti tidak ada yang bangga atau mengapresiasi, salah satunya adalah Agnes Monica sampai rela datang menghampiri Devina Anindita dan Kesha untuk menyaksikan langsung penampilan kedua remaja tersebut saat latihan bahkan artis Go Internasional tersebut tanpa semangat bahkan teriak bangga dan memberikan motivasi kepada kedua remaja tersebut tidak hanya Agnes Mo saja yang mendukung sekaligus bangga dengan prestasi Devina Anindita dan Kesha. Namun dari pihak Kemendikbud dan Ristek Republik Indonesia, yaitu Nandi Makarim, juga turut mengapresiasi prestasi siswa asal SMP Negeri 1 Ciawi tersebut. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Nandi Makarim, menuliskan rasa bangganya atas prestasi Devina Anindita dan Kesha. Bahkan Nandi Makarim juga memberikan pujian, atas penampilan kedua siswa asal SMP lebih satu Cawit tersebut karena tarian mereka sangat keren. Selanjutnya dari pihak pemerintah yang lainnya adalah wamen parekraf yaitu Angela Tanusudibio memberikan spirit bahwa Dipina Anindita dan kesia Aditya Putra Winandi menjadi inspirasi generasi muda. jadi kesempatan yaitu sangat diundang pada podcastnya dari Corbusier terungkap. Bahwa oh, Devina Anindita sempat down dengan kejadian tersebut, walaupun di akhir merasa bahagia karena mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Terungkap pula bahwa ternyata Devina Anindita sempat sakit ketika mengikuti salah satu event karena sebulan sebelum lomba ibunya meninggal dunia, tapi berkat keinginan dan semangatnya yang kuat, akhirnya dia berhasil menggondol juara. Ia mengatakan pada orkestra tersebut. Pak Wali Anindita bercita-cita menjadi seorang dokter juga penari. Wow, keren! Oke, itulah dibalik balik siswa SMP Negeri 1 Cawi Bogor tersebut. Semoga menjadi inspirasi bagi para remaja lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan kirim komentarnya di channel Aji Cianjur. Terima kasih atas sikap perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.